Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia pak, jangan sampaikan di luar ya, ndak datang, datang pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, ndak -ngamuk, usah diajak ngomong. Diam saja pak. Kalau istri ngaram marah, diam. Karena biarpun dijelaskan ndak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya ah, sudah tidak usah banyak ngomong itu. <laughs> perempuan kadang kala sudah dijelaskan nomor satu muncul pertanyaan dua, dijelaskan yang dua muncul yang tiga. Eh, lebih diam kalau perlu makan obat tidur selesai. <laughs> Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu satu kali itu aja terus diulas. Bertengkar lagi dua tahun yang akan itu lagi dia ulas. Bertengkar empat tahun itu lagi dia ulas-ulas terus, padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan sabar diam. Ngomel diam aja, karena makin kita balas makin banyak pertanyaannya. Nah, begitu ibu juga jangan suka ngomel bela. Kalau ibu suka ngomel, ndak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya suatu ketika dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur.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 Wih, nggak betah saya, Masya Allah. Jadi Bu, sudah paham ibu? Paham, paham. Kenapa suami tidak betah di rumah? Ah.